Ini adalah bagaimana caranya, masyaAllah. Ini pameran foto-foto, ya. pameran foto-foto. Alhamdulillah, foto kita ada di sini ya. Ini adalah foto kita ada di sini, Pak. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Englarfak Bogor, ya. Insyaallah besok acara penutupan akan ditutup oleh menteri agama pameran-pameran ya ada beberapa kerajinan Insyaallah dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia baik hotel ini sangat luas sekali ya sangat luas Insyaallah ya di atasnya adalah pegunungan ya di hotel ini letaknya di bawah pegunungan luar biasa. Ini uh, kamar-kamarnya berbentuk seperti ini. ini. Ada juga yang berbentuk lain ya. Kita lihat dari Allah, sangat luas sekali, ternyata di sana masih ada kamar-kamar. Ya, sangat luas. Ini ada uh, sayuran, ya, sayuran di dalam ini, masih dalam kawasan.